Welcome back to my channel. Kita akan bahas mengenai kanker. Eh, kebetulan ini adalah hari kanker sedunia. Jadi, apa itu kanker? Kanker adalah suatu keganasan eh, dan benjolan. Jadi, bagaimana karakteristik benjolan yang ganas? Benjolan itu dapat muncul dari ujung rambut sampai ujung kuku. Jadi, kita kalau belajar mengenai kanker, jadi kita harus mengenal sistem organ secara keseluruhan karena kanker ini yang apa yang menyebabkan dia mengganas itu adalah secara seluler mutasi genetik bagaimana sel yang seharusnya stop membelah dia menjadi terus menerus membelah tanpa henti ya. jadi kalau secara dunianya ahli molekuler itu menemukan ada suatu zat yang memberikan lampu merah atau lampu hijau Ibaratnya nih, kalau kita di perempatan jalan Kalau kita dilihat lampu merah, maka stop kendaraan kita Nah, ini selalu lampu hijau Ya, biasanya kan ada konser listrik tuh Jadi, yang menyebabkan konser ini Biasanya seperti adanya stres oksidatif Stress itu berarti tekanan Oksidatif artinya pembakaran Contoh, kebiasaan ngerokok ya. Makan yang bakar-bakar yang setengah matang nah itu adalah salah satu contoh-contoh penyebab kanker ya. dan juga ada itu kalau dari faktor luar sementara ada juga faktor dari dalam tubuh kita sendiri contohnya kita punya riwayat keturunan ya. keturunan misalnya orang tua atau kakek nenek itu pernah juga menderita riwayat kanker nah contoh-contoh kanker itu karena dia tadi membelahnya tidak terkontrol maka dia bisa membelah. Ya, yang paling sering nih, yang paling terkenal itu berdasarkan dan berdasarkan gejalanya. Contoh, kalau di otak, di kepala itu kanker yang paling sering ada kanker selaput otak atau meningioma. Atau kanker yang di otak ini gejalanya ya kalau kepala itu pusing biasanya, pusingnya. Nah, kalau turun dari kepa kepala, biasanya yang terkenal lagi leher nih. Ada kanker tiroid ya. Nah, ada bisa tiroid Ada kanker nasofaring Nah, itu biasanya ada benjolan tuh di leher Benjolan, yang membelahnya cepat ya. Cepat ya, Awalnya misalnya ukurannya sebesar biji jagung ya Tiba-tiba dalam satu bulan atau tiga bulan Menjadi sebesar kelereng Lalu menjadi sebesar telur ayam Nah, contohnya gambarannya seperti itu ya. Lalu di ketiak juga sering ya menjadi tanda kanker ya turun dari leher tadi ada payudara kalau untuk perempuan dan juga tidak menutup kemungkinan pada laki-laki ya nah biasanya kalau di payudara itu bentuknya seperti kulit jeruk atau piyudrang ya lalu nanti bisa ada koreng ulkus ya keropeng berdarah bernanah nah, lalu turun dari dada Ya, di belakangnya itu ada paru-paru. Nah ini laki-laki paling sering. Apalagi yang punya kebiasaan merokok. Wahai ahli hisap, hati-hati. Ya nanti gejalanya apa tuh kalau di paru-paru biasanya ada batuk-batuk, ya, sesak. Batuknya ada bisa warna merah, ya, berdarah. Ya itu turun dari paru-paru ada di hepar ya, atau hati nah di hati ini biasanya kalau di perut ini mual-mual hepatoma ya nah, kanker di hepar ini biasanya sering terjadi pada yang suka mabuk-mabukan minum arak tua ya nah hati-hati tuh ya lo pada pada bertobatlah ya. terus kalau di bawah ini biasanya ada kanker tulang kanker tulang itu biasanya nyeri tulangnya ya nah dia biasanya terjadi penjualan yang keras dan cepat ya nah biasanya itu namanya osteosarkoma osteo tulang sarkum jaringan lunak ya baiklah mudah-mudahan kita selalu sehat ya jangan lupa cerdik ya cek selalu kesehatan lakukan deteksi dini dan rajin berolahraga ya kemudian segera hubungi dokter atau pusat layanan kesehatan terdekat agar bisa di screening ya, ya pada ibu-ibu khususnya rutinkan ya screeningnya tiap bulan biasanya pada ifa pap smear karena pada ibu-ibu ya di organ kewanitaannya sering terjadi kanker serviks ya hati-hati kenali jika ada keputihan bau busuk ya dan penurunan berat badan yang cepat ya. dan Ya, apalagi kalau dicek darah ya. Nah, kalau di darah ini ada kanker, leu, kanker darah itu biasanya leukemia yang terkenal ya. Dia biasanya mudah terinfeksi, mudah batuk pilek ya. Nah, karena leuko, leukopeni. Ya. Kemudian mudah berdarah, mudah lebam-lebam kalau terbentuk Nah, itu trombositopeni dan juga anemia. Jadi lesu, lemah, lepit, longkang. Sekian informasi penting dari saya mudah-mudahan nanti kita bisa sharing di topik-topik selanjutnya check it out